pagi-pagi huh, ini, oh, lemak nonton anime dulu, gitu, ora. Hadir, Bu. Coba sebutkan pahlawan berasal dari Palembang. Seperti Mahmud Badaruddin II, Bu. Kamu tahu rumahnya di mana? Nah. Halo, Bu. Oi, oi, oi, oi, oi. Nah. Noh. Hai, ya, dah kenapa, eh? Dia ajak aku ini. Hai, dia ajak mana ini? Ih, apalah ya eh, Wifi kita ini gak kasih internetnya, aku lagi semua gak acak, malu kok gak kasih pulang ayuk beda tau nih, ayuk nih, eh, tiba-tiba nah, lagi nonton anime kesukaan ayuk mati tengah jalan yuk, oh yuk coba hmm. ambil kecil itu untuk apa? Kawin ni awak kecik minta-minta orang tua Mereka di sana! Ya, ya! Untuk apa kau menunjukkan ini dengan aku? Ayyuk tahu ada. film Aladin ni? Tahu! Nah, Ayyuk, cuba ayyuk gosok cerita itu. Kalau memang tu, cari ni dari sana Gosok berapa kali? Seratus BAPAK KAU SERATUS! Kawin ni lah! Nah, Ayyuk cuba gosok tiga kali Nah, itu baru masuk akal Tapi Ayyuk pakai sanitiser dulu, yuk. Payuh! Oh terus? Sudah tua jelas pakai tisu. Yo, hmm. terus ayo pakai kemih ini na. Ayu ini nak mau dikaku? Biji nih. Ma apa? Dah coba ayu bos aku lucu gitu, tiga tiga kali. Satu Dua tiga. Ahh <tik> kunjung kamu dua permintaan. Uh uhuh, ini ini bener dia nujukanku. gimana no, permintaan kamu? Wak Jin jangan bisa ikut kamu untuk kalau kamu oh. <tuh>, tuh Nah, ohhh ya itu kan lemak maaf yuk jadi Wak Jin kendak aku yang pertama tuh aku nak menaiki wifi aku lagi gangguan ini nah yuk nih Wak Jin Oh, gampang itu Nina. nah kemudian Wak Jin pun melaporkan kejadian tersebut melalui aplikasi MyIndiHome tak lama kemudian teknisi pun datang jadi cak mana, Wak Jin? Iyo, Wak Jin. Oh, setelah aku periksa, cung, Wi Piko ini dah rusak. Cuman kabelnya ni caknya dimakan tikus. Nah ini nak. Nampak. <laughs> Maaf kela, Wak Jin. Cak di rumah mana teng nak tikus? Iyo. Ya. Hmm, manusia, manusia. <laughs> <laughs> Apa lagi keinginan kamu? Nah, yang terakhir aku nak minta jodoh wak jin. Laben tahun-tahun aku dak cewek on. <laughs> Ngapo wak ketawa? Ada yang salah ba eh? Aman yang itu aku nak kacang jo. Kau jingo, aku lagi jomblo, nak ngejo kau pula. Dasar jin nak minum. Jo. Kamu pula yu ada-ada permintaan lagi belagi. jenis. Kau banyak igong ocek kan dari tadi, yuk. Kau tak minta pindah-pindah. <tuh> apa itu?